Menemani santai pagi kalian saat ini, Wang Wien akan menyuguhkan info-info menarik dari Leslar Family. Di kamar pertama, persahabat, kita lihat ada kata-kata untuk hari ini. Jangan selalu melihat ke belakang, ataupun meneropong jauh ke depan. Ada banyak hal baik di kanan dan kirimu saat ini. Teruslah berbuat baik dan lihatlah semua hal baik di sekitarmu. Semoga kita selalu istiqomah di jalan yang benar. Mudah-mudahan kita tetap selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semakin kompak untuk mendukung Leslar Family. Kemudian kita lihat juga di ujian Ayah Kejora. Ayah Kejora mengunggah foto bareng Enin masya Allah banget, ya. So sweet banget, gaya fotonya dari aki dan ninjem BBL. Saya selalu, untuk mereka, mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Dan tentunya, bersama begitu banyak komentar, begitu banyak respon yang sangat positif diberikan di unggahan Ayah Kejora ini. Di antaranya persahabat dari akun Inten Dewangga official mengatakan Mantap ayah, mamah kejora sehat-sehat bahagia selalu, amin Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun R underscore mengatakan Jika lain mamah, ada beda, eh, makin gelis wae katanya itu makin cantik terus persahabat, ya, Mamah kejora semakin cantik, ayah kejora pun semakin ganteng Masya Allah, luar biasa ini adalah sosok pahlawan bagi Bunda Lesti Kejora Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan doa terbaik Selalu diberikan untuk keluarga besar Leslar Kemudian kita lihat juga persahabat berikutnya Kita mendapatkan info juga Bunda Lesti Kejora ini masuk nominasi penyanyi dangdut wanita terpopuler Kita lihat informasi yang diberikan oleh akun Indosiar World. Nominasi penyanyi dangdut wanita terpopuler, ayo vote lesti kejora sebagai penyanyi dangdut wanita terpopuler. Vote dihitung jika sudah follow akun Indosiar Award dan Indosiar. Cara voting yang pertama, follow Instagram Indosiar Award, yang kedua like postingan ini, yang ketiga komen postingan ini dan keempat share ke teman kamu hasil voting like plus komen plus share. Dukung jagoanmu sekarang juga, kawal sampai juara. Tuh, bersahabat Bismillah Lesti kejora Akan selalu menjadi terdepan Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid Dan terjaga dengan baik Untuk selalu mendukung yang terbaik juga Buat Bunda Lesti kejora Selanjutnya bersama kita lihat Sidukan vitamin yang sangat membahagiakan sekali Masya Allah Sepertinya Bunda Lesti, Papa Bilar, dan BBL Ini tentunya lagi mempersiapkan untuk balik ke Indonesia Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan juga selama sampai tujuan Bismillah fi Amanillah buat Leslar family doa-doa baik pokoknya selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga bersama di beberapa tanggapan komentar begitu banyak pertanyaan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun Ayu Hazna mengatakan Amin, jam berapa mereka sampai Jakarta? Tuh ada yang bertanya Kira-kira jam berapa mereka sampai ke Jakarta? Kita lihat jawaban komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Hanunah22 mengatakan Kalau transitnya tidak lama, mungkin jam 2 siang asarlah sampai Jakarta Tuh bersahabat ya Siang kalau nggak asar sampai ke Jakarta Bismillah Doakan mudah budak mereka selama sampai tujuan Dan mereka selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Berikutnya kita lihat juga persahabatan Komentar dari akun salsa Salsaradif mengatakan di kalimat komentar Fi Amanillah, Bismillah, selamat datang kembali di Indonesia Semoga Allah melindungi kalian, Leslar Valley Amin, Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan dari akun Adinani mengatakan Lancar di perjalanan, tiba di Indonesia dengan selamat amin Begitu banyak doa-doa baik Respon positif untuk Lesser family Ini membuktikan juga banyaknya orang-orang yang sayang kepada Lesti dan Bilar Dan untuk mengenai penampilan Bunda di tanggal 14 Itu sudah diinformasikan semalam oleh Kak Arifi sebagai manajernya Bunda Lesti Kejora bahwasanya Bunda Lesti Kejora itu batal tampil di acara TKMTG tepatnya besok bersampai acara dimulai dan Bunda Lesti Kejora tidak akan tampil di cancel, dibatalkan dari pihak Bunda Lesti Manajernya Bunda Lesi juga sudah menginformasikan bahwasannya Bunda Lesi Kejora itu batal tampil di acara tersebut. Doakan saja mudah-mudahan Next bisa menampilkan penampilan di atas panggung, menampilkan penampilan yang luar biasa dan memberikan karya-karya terbarunya. Amin.